Hey, Wah, kembali lagi di Kita di sini bermain di sweet aja ya guys. Ya, kita di sini memakai pola terbaru buat kalian saya tidak pernah bosan mengingatkan bahwa jangan game ini jangan dijadikan mata pencarian, ya guys. Ya, apalagi bermain memakai uang panas seperti uang keperluan uang beras dan uang lain lainnya ya guys ya sangat sekali tidak disarankan buat yang nanyain area bermain, area bermain saya masih di 788 ya guys ya situs terpercaya 2022 kalau yang udah pasti dibayar ya guys ya, tenang aja kita di disini bermodalkan 135 kan. uh, buat di game kali ini saya so, mainnya agak baru bareng ya guys ya, langsung di Batu Pulau langsung dikasih crispy tadi. Awal-awal, semoga hasilnya mantap-mantap. Mantap. Lagi dong, berkarya. Nah, isu cuk, lumayan, ini meledak ya guys ya. Langsung cuk, langsung cuk, sensor disambut sensor ya guys ya lumayan-mumayan aduh please satu lagi satu putar lagi perkalian semuanya yang kena terus yang juga karena apelannya itu apa apelannya kurang satu gak dikasih lagi cowok padahal itu kelopainya kurang dua ya guys ya bukuannya kena pelada sabun Solo kita udah apa ya guys ya ke tujuh tes ya guys ya cuman bermodalkan seratus tiga puluh ya eh ya. uh, konten ini hanya sebatas hiburan ya guys ya jangan ditiru ya guys ya kita lanjutin game aja ya guys ya mantap aduh cuk semuanya kurang mulu ya Bukannya kurang satu lagi, Cok Cuma kurang kan, Gak dikasih lagi, Cok Sambungnya dua lagi, Cok Oh, jahat bisa bunuh, Cok Terus Candy, Cok pas apa, mantap Langsung dua lagi dong, sakitannya Aduh dong kasih yang mantap-mantap lah Sebelum kita udah main pulpen ya guys ya Sebenarnya kita di sini udah bisa kabel ya guys ya Cuman saya lagi penasaran Kita coba kocok-kocok sebentar lagi ya guys ya Maaf suaranya agak uh, lagi sakit tenggorokan ya guys ya Mau nih Apabila kurang jelas ya gitu ya kan. Semukanya kena Pisangnya satu lagi nice nah, Anggur Apanya kurang satu Semoga Semukanya dong Mantep Tunggu bawah Apanya kurang lagi cuk Anggur Mantep Pisang Dikasih Kita Sisa empat putaran ya guys Semoga dikasih Kesipin lagi gitu kan Ayuh, terakhir kita langsung turun dulu bednya ya guys ya ke bad 800 kita langsung bang langsung buy buang siang aja ya guys ya soalnya uh, profitnya udah lumayan besar takutnya kalau dikasih lagi ya bakalan profit gitu ya guys ya yang angkutnya kena angkutnya juga kena Candy pinnya bisa yuk, aduh pakarannya nyocok kecil-kecil Nice, dua puluh ribu. <tuh> Mantap, anggurnya bisa. Iya, semuanya kena. Candy, jangan buangnya dong, berarti kasih cok. Saya sekali ya, guys ya, cuman kalau dapat apa, not bad, dua puluh lima ribu, mega ya, guys ya. Ayo dong kasih yang mantap-mantap lagi Aduh Sungkunya kena Anggurnya juga kena lagi loh. Pisangnya kurang satu ya guys ya Saya sini pamit undur diri Maaf apabila ada kekurangan dan perkataan saya yang kurang menyerahkan Terima kasih buat yang sudah menonton Boleh dibantu like, comment subscribe ya guys ya share sebanyak-banyaknya ke grup komunitas kalian ya guys ya enjoy the gameplay